Kenalkan, nama saya Emma, Emma Pera Marhayanti. Saya berasal dari Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Saya mulai masuk jadi guru pedalaman itu dari Juni 2021. Jadi mungkin ini sudah jalan dua tahun ke Juni 2023. Jurusan saya itu bukan pendidikan, saya anak perkebunan tapi jadi guru sekarang kenapa aku mau jadi guru pedalaman itu gara-gara dulu aku lahir di pedalaman Kalimantan Barat. Tapi karena pendidikan di sana nggak memungkinkan untuk bisa sekolah, jadi orang tua pindah kembali ke Tili Serdang. Jadi itu yang membuat aku kayak ngerasa aku juga anak pedalaman gitu. Ketika lihat kontennya YouTube Tangan Pengharapan, jadi aku kayak lihat ih kasihan gitu. Jadi kayak ada seluruh mereka gitu Jadi kalau andaikan orang tuaku nggak berpikir untuk pindah mungkin aku sama seperti mereka terus aku juga dikuliahin sama pemerintah kak, gratis gitu beasiswa gitu jadi aku pengen baliin ke negara dengan caraku melayani begitu melayani ke anak-anak pedalaman. -anak aku punya berat badan dulu kan agak lebih besar terus sering bermasalah di kaki kak. Kalau jadi guru pedalaman kan jalan kaki. Jadi bapak bilang, nanti sakit terus kakinya. Terus aku bilang gini, enggak bisa, kuat kayak gitu. Malah meyakinkan orang aku, mana ada pedalaman Indonesia sekarang yang jalan kaki. <laughs> Tapi ternyata pas dapat di sana, eh jalan kaki. <laughs> jadi setelah itu enggak pernah sakit. Dulu kalau sakit tuh, kak, kan orang bilang kayak nek betis sih. Di pedalaman enggak pernah sakit, kak. Luar biasa sih gitu, padahal kan jalan ke gunung juga gitu, gunung yang mendaki, padahal dulunya nggak pernah di gunung. Pertama sih ketemu anak-anak juga di FLC Ogopoia, dulunya kotor kak, mereka nggak pakai sendal, mereka punya baju cuma sedikit. Jadi lihat hidup mereka tidak terurus gitu. karena kan masih satu tahun dia sudah punya adik lagi begitu. Terus lihat anak-anak yang pengen sekolah, ada gedung di situ tapi nggak ada gurunya gitu, jadi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, nggak punya sinyal nggak punya listrik, tapi aku bisa gitu, melayani mereka gitu. Walaupun pertama kali aku nggak tahu bahasa lauji, Kak. Nggak ngerti gitu. Karena keinginanku mau ngajar mereka, aku yang belajar bahasa lauji jadinya. Terus di sana anak-anaknya itu kurang gizi juga kan kak. Sedangkan aku ingat diriku sendiri yang kadang bumbung makanan kayak gitu kan. Lihat mereka tuh sedih gitu. Terus mereka jarang sekali makan nasi. Kalaupun makan nasi mereka tuh cuma makan nasi kak. Enggak ada sayur, enggak ada lauknya gitu. Jadi nasi tuh dimasak enggak terlalu mateng begitulah. Pokoknya yang banyak airnya supaya bisa dibagi-bagi begitu kan. Kan tangan pengharapan kasih feeding toka, jadi aku yang sebagai nyalurkan itu kayak ngerasa bahagia gitu. Kayak bahagia banget gitu, lihat mereka makan, minum susu gitu. Bahagia sekali. Oh kayak gini rasanya gitu, kadang tuh aku kasih anak-anak dulu gitu, terus aku diem melihatin kayak gitu. Betapa mereka bersyukur gitu dapat makanan kayak gitu. Bahkan ada yang jatuh, mereka ambil aku bilang, sudah kotor, karena kami kan papan kan kak. Dia bilang, mesti tidak apa-apa begitu. Itu, uh sedih sekali melihat pemandangan kayak gitu. Tapi aku sering kak, belajar bersyukur, oh ternyata dari hal-hal yang aku lihat ini, aku banyak berubah gitu kak. Anak-anak sekarang kalau misalnya lewat dari depan begitu, mereka sudah mau bilang permisi, gitu. Itu bangga ya kan kak nilai-nilai 12 nilai itu mulai terlihat dari anak-anak gitu kan, Pak. Dulu aku yang potongin kuku mereka, tapi sekarang di sekolah aku tinggal cek. Terus kan udah ada anak-anakku yang udah bisa baca. Jadi, aku berdayakan mereka mengajar adik-adiknya. Jadi sekarang pendidikan di sana lebih maju lah Kak, karena beberapa anak sudah bisa baca, mengenal huruf, berhitung. Karakternya juga udah mulai berubah, kebersihannya juga berubah. Uy, sudah lumayan sangat dari pertama aku datang ke situ. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Ogopuyo, Sulawesi Tengah. Helping people live a better life.